teman-teman Hai Besti welcome-welcome di My Tante Gaming dengan arena bermain dua 123 pastinya kalian udah tahu ya dengan video terbaru pastinya aku bakalan nyepin lagi di si kaki jeus dengan modal yang kurang 100.000 ribu Yang setiap hari aku bawa itu modalnya yang selalu kurang dari 100.000 ribu Hari ini aku bawa modal di cuan 80.000 ribu Dengan pola terbaru dan triknya pin terbaru Aku bakalan mencari cuan tambahannya Di si kake jeus guys dengan modal 80.000 ribu Oke kita gas langsung ya ke pola pertama Ini aku pola pertama itu memakai 20 petaran otomatis di dua checklist aktif Spin turbo dan checklist lewati layar Taruhan ganda aku aktifkan ya Oke kita coba di bed 2400 dulu Karena putaran 20 itu lumayan banyak teman-teman ya dan modal aku kan kurang dari 100 ribu Oke kita santui-santui dulu ya di bed 2400 Oke putaran 20 udah selesai Aku coba ke pola yang tiga kali manual ya Kita coba aku kasih tiga kali manual Di checklist yang sama Dan aku main ke bet 4800 Untuk manual tiga kali Oke kita coba tiga kali manual Wow skater tiga dong Skater tiga sudah menampilkan Skater tiga di pola manual tiga kalinya Oke kita coba matikan ya Ceklis lewati layar, aku coba manual lagi. Wih, cakep banget ya. Dipancing, dimatikan, ceklis lewati layarnya. Dan aku lanjut manual langsung mendapatkan gratisan pertama. Oke, pas banget nih gratisan pertamanya. Wih, cakep banget dong. Aku shock banget loh. Aku shock banget ya. Layar aku langsung bergetar, teman-teman. Ini ada kali petir, kali 100 di dalam prisa pin pertama aku. Wow, ini langsung bergetar banget ya, monitornya. Wih, cakep banget dong. Aku gak banyak, gak nyangka banget, guys, gratisan yang secepat ini. Di pola yang sesingkat ini, aku dikasih kali 100 yang connect di dalam prespin aku. Wow, sensasional langsung satu JT Wah, ini tinggal kita tinggal duduk santuy aja. Untuk menghabiskan pola sepinya ini pastinya udah profit banget ya isi juannya aku jamin bakalan profit sekali karena kali-kaliannya itu udah barbar -bar banget dan udah dikasih kali-kalian merah yang connect di dalam pre aku guys, wih cakep banget dong wow kita tinggal menunggu momen pola pecah dan kali-kalian yang connect wah sensa terus ini ini pastinya bakalan selalu sensa sampai sepin penghabisan di, di dalam gratisan pertama aku ya Wih banget dong Ini wajib banget nih untuk kalian coba polanya Jangan sampai kalian skip ya teman-teman Pola terbaru aku di video terbaru aku hari ini Siapa tahu kalian yang merindukan kali-kalian merah Yang mendirip, yang merindukan petir-petir kaki Zeus kita Kalian pun dikasih kali-kalian yang connect Lebih dari kali-kalian 100 di dalam uh, Spin kalian di si kaki Zeus Dan pastinya wah ini enak banget Wajib banget untuk kalian nikmati pola ini Yang rindu Kali-kalian merah gasku ya Langsung memakai pola aku dan jangan lupa juga Nyepin di arena bermainnya Gebiar 1, 2, 3 ya Wih cakep banget dong Ada kali dua dan kali empat Wah cawannya sayang banget kurang satu ya Wow dapat tambahan superbi Ini kali-kaliannya udah barbar banget Udah wow banget nyampe 123 ya Kali-kalian yang nyangkutnya Wih cakep banget ini Ini lebih dari ratusan ribu guys Di gratisan pertama aku Cualnya udah naik ke cuan 3 juta lebih ya Wih ada kali dua 2 dua kali juga konek Oke aku udah pesen salah lagi 750 ribu Wah enak banget 4JT 259 ribu dong Wow Di gratisan pertama aku dikasih kali Kalian yang Merah kali-kali 100 dan ini JP ya teman-teman ini udah JP banget Dari modal 80.000 guys aku bisa naik cuan sampai 4 juta lebih Dan tanpa by sepin hanya mengandalkan gratisan dan aku langsung dikasih kali kalian merah juga ya Di dalam gratisan aku wow wow enak banget nih wah wow, bahagia banget hari ini Bahagia banget RTV lagi enak banget di game si Kakek Zeus di kebiar satu dua tiga jangan sampai kalian lewati ya teman teman ya wah cakep banget ini share kalian sebanyak mungkin ya wajib banget dan jangan lupa juga di like like nya polanya singkat banget dan mudah banget tapi meng mengundang cuan dan mengundang kali kaliannya barbar sekali ya teman teman wih cakep banget dong enak banget enak banget link bermainnya sudah tertera ya di deskripsi aku gasku gaski gaski langsung aja bergabung ke Gebiar 1 2 3 guys. Oke, kita coba lagi ya, kita coba lagi. Wah, ini sayang banget nih kalau ditinggalin terlalu cepat. Aku coba untuk memutar lagi ya. Siapa tahu ada tambahan ataupun kali kalian yang connect di luar. Oke, wih cakep banget dong pecahnya. Ini aku coba di bed ke 10k enak banget dong pecahnya teman-teman, bisa cakep banget ini kalau dikasih kali-kalian yang connect di luar pastinya bakalan sensa karena pecah di luarnya enak banget ya oke okay, teman-temanku dan besti-bestiku semoga kalian selalu rekomendasi dan semoga kalian selalu happy-happy ya nyepin-nyepin uh, dan bergabung di arena gebiar 123 khususnya untuk selalu JP di Zeus wajib banget untuk kalian semua dan untuk piwer-piwerku Nyepin-nyepin selalu di arena Yang selalu aku mainkan setiap hari Di gebiar 1, 2, 3 ya Salam JP, salam WD untuk kalian semua Oke, okay, see you, bye bye